itu turun itu banyak orang buat oh none itu on tunggu ini saya pak nih ada jang tulang ini. Di Di lagu zaman dulu pinahan mana pinahan. Hai, hai, hai, hai, zona hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ondo saruannya dari di besok oh ini ini loh Apa Pak berapa namanya nomornya itu jadi Lah lah mobil. mobil sibia-bia agak te ingat cok nak kan lagi ke ke belumlah jalan dia kita terus kat kanan dia weh oh nak naik kemisih weh chat Nanti kita pakai ini. tadi untuk kopi bíp đến từ đâu? kopi bị bíp itu từ đâu? Có bị bíp đến bibit đâu? Có bị bíp đến oh đâu? Có bị patah, đến từ đâu? Có bị bíp đến từ đâu? Ya, yeah. halo, Sore, sore, gua sore Alia. Oi. Surya. Ya. Oh, Penas, gede, gede, gede, gede, gede, gede, strength tukang ini, pe <susuruh> best ini di yeah. yeah. nah, so, saya Penggol dekat dulu Batu-batu hai, hai, Batu-batu hai, teman Batu-batu batu-batu, batu, batu. batu, batu. batu, batu, batu. dulah ada dari wisata. kita deh, itu. Hmm. Ah, ah, itu Oke, okay, kami sekarang berada di Samosir. Ini pantai sama usir ya. Sangat indah pantainya ini. Foto Jadi kita mandi dulu. Ikuti video kami selanjutnya, ya guys. Oke, kawan-kawan, ini kami sekarang di atas, di atas si biaya-biaya Ini si bebya ini turun ke bawah ya. Agak jauh. Soalnya ini dari atas ini. Kami, kawan juga ini juga. Oke kawan-kawan Kami sekarang di Tele Kawan-kawan so, sekarang kami berada di Menara Pandang Tele Kabupaten Samosir Nah, ini tempatnya kawan-kawan ini menaranya nah, tadi kami sampai ke bawah jadi karena panas juga tadi kan jadi sempat berhenti juga Hi guys.